Tutorial mencabut cabe sebelum di tanah. Bagi teman-teman yang punya bibit benih cabe dan ingin mencabutnya, saya berikan tutorial bagaimana cara mencabut cabe dari dalam tanah akan sebelum dicabut kalian siram dulu benihnya. Oke, okay? setelah kalian siram. Ketika mencabut jangan pas di pot di pucuknya sini ya, nah di pucuk sini jangan, karena nanti tiawapitan akan putul ya. Ya oke. Okay? Kalau kalian mau mencabut benih cabe, Diusahakan yang tengah tengah sini ya, tengah tengah batangnya sini. Kalau terlalu ke bawah nanti lemahnya ikut ya. Kalau terlalu ke atas pucuknya putul. Jadi dengan harus mencabut itu kita ya Oke. Okay? Contoh seperti ini. Kita ambil yang menurut, uh, menurut kita paling dur paling bur, paling gede. Nah, ini ketini warnet bagus ya. Oke, bawah, bawah kelihatan enggak Nah, ini kapangnya di sebelah sini ya. Jangan terlalu ke bawah seperti ini, oke? Okay? Tapi di tengah seperti ini, oke. Okay? Diusahakan sebelum nyabut, kalian harus disiram dulu agar tanahnya mudah untuk disabut Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Seperti ini guys ya, di tengah-tengah ingat, rumusnya di tengah-tengah, oke? Terima kasih sudah menonton.